Oh, oh. Ge ya, berarti tes mangan kayak ke tuli gitu, kepri we acara salah Mas saya. Ge gogo meneh kan gogo pambalik. Wis balik bae lah keadaan nek kaya balik bae aneh ya. Keadaan aneh orang menjanjikan ge ning tawangsari. Jadi rencana ge habis bakar bakar habis makan pulang. Pulang. pulang. Tadi Bosku kita sudah lihat sendiri Bosku hasil tangkapannya sudah dibakar dan sudah dimakan bareng-bareng bosku ada kerang darah, ada uh, tempuling bosku ada simping, ada udang, ada ikan tadi sudah dibakar bosku cuman ikan sembilang yang diperoleh mas Topik enggak dibakar bosku soalnya kebesaran bosku kalau dibakar kemungkinan di luarnya matang tapi di dalamnya masih mentah bosku karena besarnya lumayan bosku. Jadi kita rencana hari ini sampai di sini bosku. Pokoknya yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Seperti biasa bosku sebelum kita pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, bye bosku kita mau pulang bosku.